Selamat datang di channel wong Sundo pada episode kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari praktikal salat puasa dan zakat atau sedekah tapi kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan diagram atau infografik sehingga dapat diisimak dengan lebih mudah karena dibantu dengan adanya visualisasi dari diagram atau infografik ini kita mulai dari sebelah kiri bahwa setiap makhluk hidup itu mempunyai kebutuhan hidupnya dan keterbatasan kemampuan Atas dasar itu, maka jika seseorang itu mendalami lebih dalam introspeksi ke dalam dirinya Maka kita akan merasakan butuh suatu pertolongan, perlindungan dari Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengasih dan Penyayang Dan permohonan tersebut disampaikan dalam bentuk doa atau berdoa Berdoa ini adalah bentuk amalan Perbuatan awal ketika seseorang itu mulai mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu setelah menyadari akan kebutuhan hidupnya dan keterbatasan kemampuan dirinya, dengan menyadari bahwa adanya suatu zat yang menciptakan alam semesta ini yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karenanya banyak peradaban-peradaban zaman dulu yang menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri, terutama untuk Mengatur peradabannya, mereka bahwa dibutuhkan suatu hukum yang lebih tinggi daripada hukumnya manusia agar masyarakatnya patuh kepada pemimpinnya melalui peraturan atas tuhan-tuhan buatan mereka sendiri agar kekuasaan mereka langgeng dituruti oleh masyarakat peradabannya. Maka lalu diutuslah para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenalkan Tuhan yang sesungguhnya yang Maha Esa maha pengasih, dan maha penyayang. Dan dalam risalah Islam, formalitas berdoa ini dilaksanakan dengan bentuk ibadah yaitu solat, yaitu suatu koridor atau tata cara berdoa yang diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam berdoa ini, semakin tinggi kesadaran orang tersebut akan kebutuhan hidupnya dan keterbatasan kemampuan dirinya, maka doa dia pun akan semakin sungguh-sungguh dan menggunakan hatinya dan akan semakin menguatkan tekadnya dalam merealisasikan menjawab kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan menjawab realita hidupnya. Bahwa kebutuhan dan masalah-masalah dalam hidupnya harus dia sendiri yang menjawabnya atau menyelesaikannya, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menghadapi realita hidup. Dan dalam melakukan proses ikhtiar untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya ini, kita akan merasakan dan menemukan kesempatan-kesempatan yang merupakan bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika diri kita masih diselimuti oleh sugesti-sugesti negatif, maka tanda-tanda pertolongan ini tidak akan terlihat, ataupun jika terlihat, tapi sulit untuk dijalankan maka di dalam berdoa itu pun, kita juga harus mengenali sifat-sifat buruk dan sugesti-sugesti negatif tadi, agar dapat diperbaiki, dilawan, dan dihilangkan. Terkait hal ini, sudah saya coba jelaskan di dalam episode penghambat dan pelancar rezeki. Karena rezeki ini bisa berbentuk material atau harta, dan bisa juga berbentuk kesempatan, ide, gagasan, dan pemahaman pemikiran, yang jika itu terhambat, maka juga akan menghambat diri kita dalam menemukan solusi-solusi bagi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Semakin sering kita berdoa, maka semakin sering itu juga kita bercermin dan memperbaiki diri, dan semakin sering juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kejujuran dalam berdoa dan kesungguhan hatinya, maka kita akan mencintai kebenaran. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu hikmah Bahwa ketika semua alam semesta ini sudah punah Yang ada hanyalah yang maha ada dan yang maha benar Maka kita hanya akan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan membuang semua sugesti-sugesti negatif dan bergerak mengamalkan untuk merealisasikan cita-cita kebutuhan hidup kita. Nothing tulus karena kita ini hanyalah makhluk yang mempunyai banyak sekali kebutuhan untuk tetap hidup. Maka tidak ada pilihan lain, kecuali kita bangkit berinisiatif melawan sugesti-sugesti negatif, dan berbuat atau beramal mempraktikkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita sebagai makhluk dengan senantiasa diiringi meluruskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang soleh sepanjang kita menjalani hidup kita menjadikan kita mempunyai amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan soleh yang banyak setiap amalan atau perbuatan yang didasari dengan niat yang baik dan benar dan diamalkan dengan cara yang benar Itu akan menjadi amalan atau perbuatan yang soleh Karena kebenaran itu adalah hanya milik Allah semata Seperti sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Bahwa setiap amalan atau perbuatan itu tergantung niatnya Maka perbaikilah doa-doa kita dan sholat kita Dengan lebih sungguh-sungguh dan sepenuh hati yaitu dengan menyadari dan memahami apa yang kita sampaikan dalam doa kita, dengan kata-kata yang terbaik, dengan nada dan sikap yang terbaik, dan diucapkan sungguh-sungguh menghadirkan rasa dari hati kita. Oleh karenanya, sholat dan berdoa ini menjadi tiang agama, karena jika kita tidak menyadari kebutuhan hidup kita dan keterbatasan kemampuan kita, hingga akhirnya kita tidak menyadari keberadaan Tuhan, maka agama kita akan hancur, dan diikuti juga kehidupan kita juga akan hancur berantakan. Atas dasar keimanan ini, kita juga diperintahkan untuk berpuasa. Secara praktikal, puasa ini adalah untuk melatih mental disiplin, komitmen untuk tetap berada pada jalur arah Menuju cita-cita dari doanya ataupun dari niatnya, dan juga untuk berlatih dan mengalami, merasakan experience dalam pencapaian-pencapaian tujuan besar dan tujuan-tujuan yang kecil, atau niat-niat yang besar dan niat-niat yang kecil. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebulan penuh. Itu adalah tujuan yang besar yang merupakan kumpulan dari pencapaian-pencapaian puasa harian atau tujuan yang lebih kecil. Dan pencapaian harian ini juga terbagi menjadi pencapaian-pencapaian satuan waktu, yaitu menjaga wudhu dan sholat. Dimana ketika kita berdisiplin ini, kita akan menemukan gangguan-gangguan dan ujian-ujian yang diakibatkan oleh sugesti-sugesti negatif dari diri sendiri atau hawa nafsu, dan juga dari makhluk lain di luar diri kita, baik dalam satuan waktu, dalam sehari, ataupun harian, ataupun jangka panjang. Begitupun juga ketika dalam berikhtiar mencapai cita-cita kebutuhan hidup kita, kita harus disiplin untuk tetap berada pada jalur menuju cita-cita hidup, bahwa cita-cita kita itu merupakan kumpulan dari rangkaian pencapaian-pencapaian proses tahapan-tahapan di dalam menuju cita-cita kita. Untuk itu maka kita harus fokus pada sugesti-sugesti yang positif atau niat-niat yang benar. Oleh karenanya kita harus nantiasa meluruskan niat untuk tetap disiplin pada jalur menuju arah cita-cita kita secara spiritual. Puasa ini akan menjadikan kita bertakwa, disiplin atau istiqomah, menjadikan kita orang yang sabar karena kita tahu proses kita masih berlangsung. Dan kita hanya akan fokus kepada sugesti-sugesti positif karena hanya sugesti-sugesti atau niat-niat positif inilah yang dapat membangkitkan kita untuk terus melanjutkan disiplin menuju tujuan yang panjang atau cita-cita. Agar kita dapat berdisiplin dan fokus kepada sugesti atau niat-niat positif saja, maka kita juga harus melawan sugesti-sugesti dan inisiatif-inisiatif negatif yang timbul dari diri sendiri dan juga dari pengaruh makhluk lain di luar diri kita. Cara melawan ini adalah dengan zakat atau sedekah, termasuk sedekah kurban. Zakat ini sepertinya hal yang sepele dan murah, seperti zakat fitrah itu hanya 30 sampai 50.000 per orang setahun sekali. Tapi jika tidak dilakukan, maka menurut hadis seluruh puasa di bulan Ramadan tidak akan diterima. Tapi walaupun terlihat sepele, tetap saja ada sugesti-sugesti negatif yang mengganggu untuk menghambat kita membayar zakat fitrah tersebut. Dan ketika kita sudah melakukan zakat, sedekah dan infak ini Biasanya kita akan merasakan di hati kita bahwa kita sudah melakukan hal yang baik dan benar. Tetapi hal itu tidak akan kita rasakan jika kita melakukannya diiringi dengan sugesti sugesti negatif. Seperti ingin terpuji, pamer, diketahui banyak orang, dinilai oleh orang lain, menunda-nunda zakat, dan lain-lain. Itulah kenapa zakat itu sebesar 2,5 kg beras yang kita makan agar tidak ada sugesti pamer ketika kita melaksanakannya. Oleh karenanya, ada hadis bahwa jika tangan kanan memberikan sedekah, maka jangan sampai tangan kiri mengetahuinya. Maka kita harus senantiasa meluruskan niat ketika akan melakukan zakat dan sedekah. Sugesti-sugesti negatif itu akan menutupi dan menghalangi kita untuk merasakan rasa yang hadir di hati. Rasa ini diperlukan di dalam mengetahui bahwa ide-ide, gagasan, pemikiran-pemikiran, niat, dan keputusan-keputusan kita sudah baik dan benar terasa menurut kata hati kita, atau secara intuisi, atau firasat. Karena hikmah, hidayah, dan ilham itu akan hadir dalam bentuk intuisi, dan kita harus bisa menangkapnya. Kita juga dapat melakukan sedekah-sedekah kecil di sela-sela kegiatan kita sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya membantu orang lain memperbaiki barang yang rusak tertib dalam berlalu lintas beramah tamah, hingga senyum dan wajah berseri pun adalah sebuah sedekah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah kurban yang harganya mahal itu tentunya akan memberatkan kita akan lebih banyak lagi sugesti-sugesti negatif yang menghalangi dan menyertainya. Maka, mengenai kurban ini ditekankan oleh hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, maka ia harus berkurban dan juga dalam surat Al-Kausar ayat. 2. Dengan zakat dan sedekah ini, maka kita akan menjadi orang yang suka berbagi, baik dalam bentuk material. Yaitu harta dan non-material, seperti ilmu, saran, dan juga waktu, dan tentunya akan menjadikan kita orang yang tidak mencintai harta dan kekuasaan, terlepas dari sugesti-sugesti dan pengaruh buruk dari harta dan kekuasaan, juga akan meningkatkan empati, persaudaraan, sama rasa, berbagi, sederhanaan, dan silaturahmi dengan sesama hingga terbentuk ukuah Islamiah dan dalam skala besar akan terbentuk masyarakat madani. Dengan ketiga metode praktek tersebut, yaitu sholat atau berdoa, lalu puasa, dan zakat atau sedekah, maka akan membentuk akhlak yang baik pada diri kita. Sehingga sugesti, inisiatif, pikiran, keputusan, ucapan, dan perbuatan atau amalan kita, senantiasa, Didasarkan pada niat lillahi ta'ala atau hanya atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, yaitu manusia yang beriman, berakhlak baik, bertakwa, dan banyak beramal soleh, juga secara dunia menjadi orang yang soleh dan bersilaturahmi yang luas, dan tentunya tercapainya cita-cita kebutuhan hidupnya. Semoga kita semua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 Orang Matulahi Wabarakatuh